jangan lupa klik tombol subscribe subscribe ya guys juga share share share karena subscribe itu gratis tis tis tis tis terus dapat pahala lagi karena nyenengin aku aku jadi semangat Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya mungkin ini aku pertama kali setelah sekian lama aku bikin vlog lagi dan ini dadakan banget tiba-tiba aja pingin pingin bikin vlog tentang uh, review krim kebetulan aku kan kemarin pakai MS glow dan sempat jerawatan tapi nggak mm, juga sih, belum tentu juga karena MS emang sebelumnya mungkin butuh istirahat, refresh dulu. dan aku sempat uh, break out, sempat istirahat sebentar. habis itu tiba-tiba aja aku keracunan sama uh, apa ya skincare di TikTok biasa lah. aku kan suka scroll scroll TikTok dan, oh, nah, oh, dan diharapkan... ngikutin live mereka dan uh, ada yang nyantol skincare entah kenapa ya pengen banget nyoba dan aku pengen review beneran dan aku pengen coba nanti hasilnya aku kasih tahu ke kalian kemarin langsung dong check out aku dan barangnya udah datang nih paket retinol dari aku ah kebetulan uh, disitu kenapa juga aku uh, gatel tangannya pengen check out karena ada preview nya banyak banget guys teman-teman nih masker-masker ada berapa begini maskernya sebanyak ini teman-teman sebanyak ini berapa coba satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas dua belas masker dan Aku memang mendadak banget bikin vlog ini, dan aku kepingin uh, kalian semua menjadi saksinya. Aku mencoba produk untuk pertama kalinya, produk bayi Aqua yang retinol uh, setelah berhenti dari Ms. Glow. Oke, okay. nanti untuk perkembangan tiap harinya, aku bakalan review dan up ke kalian. Jadi, biar teman-teman sebelum beli uh, tahu gimana sih, uh, kalau terutama yang... Uh, pakai ms ya barangkali udah berhenti pengen coba yang lain gitu bisa jadi rekomendasi atau jangan pakai <laughs> sorry ya teman-teman mungkin vlog aku ini uh, karena dadakan dan ngomong aku juga masih belepotan karena ini pertama kali aku nge-review skincare dan kebetulan aku baru berhenti dari ms dan pengen coba gitu loh gatau pengen banget tahu ini produk gimana Ya, walaupun resikonya akan terjadi apa nanti di muka aku, dan semoga aja hasilnya bagus. Ya, teman-teman, semoga sesuai dengan keinginan kita semua. Oke, okay? aku akan coba mulai nanti malam. ini buat teman-teman, kalau pengen tahu perkembangan nanti gimana muka aku setelah satu hari, dua hari, tiga hari, bisa ngikutin story aku di Instagram, dan hasilnya dalam seminggu bisa ngelihat nanti eh, perkembangannya di vlog aku selanjutnya review setelah satu minggu pemakaian retinol dari Bayu Aqua, oke? Okay? Oke okay, teman-teman. Oh ya, yeah. aku uh, selain pakai retinol, aku juga beli hand body dari Bayu Aqua, hand body, body lotion. Jadi beli satu sebenarnya, tapi dapat free satu, makanya yang <tik> murah banget guys. Aduh, TikTok itu benar-benar bikin kita gatal pengen dengan checkout. Nah ini uh, selain paket retinol aku juga beli yang krim yang ini guys Krimnya krim yang paket apa ya waktu itu uh, anti gosong atau apa gitu mereka bilangnya Tapi yang pasti ini mengandung tujuh kali ceramide skin barrier Jadi uh, kalau nggak salah itu mem memperbaiki dan menutrisi Terus uh, membangun lapisan pelindung kulit supaya mungkin melindungi kulit kita dari sinar matahari atau radikal bebas atau seperti itulah. Jadi ini rencananya kan karena retinol ini nggak bisa dipakai siang. Jadi ini pakai retinolnya aku pakai siang. Eh pakai pakai malam guys. Pakai retinolnya aku pakai malam dan ini aku pakai siang. Dan eh, kemungkinan aku kan kebetulan pakai dalam waktu kemarin kemarin ini kan aku pas berhenti dari MSQ, aku siang pakai wardah untuk, untuk melindungi kulit dari sinar matahari, yang ada SPF 30 nya, jadi kemungkinan pakai ini habis itu baru pakai wardah jadi kita lihat aja nanti hasilnya dan aku bakalan up ke instagram atau tiktok di story, setiap hari pemakaian pakai retinol juga ini, setiap mau keluar rumah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 Nah kalau masalah salah harus pakai toner ya setelah setelah sabun muka cuci muka harus pakai toner. A few moments later. Okay, kita coba ya cara pakainya. Hmm cara pakainya ini. <laughs> harus pakai ini. Ini bener tau, kan? Oh anaknya tau, anak minta tangannya harus bersih dulu. Tangannya harus bersih dulu. Kita coba aplikasikannya. Ini gimana nih? Eh, kalian gak sih? Eh, sholat nih? Eh, aduh, aduh, aduh. Iya, iya, A few moments later, ini. Tanurnya sudah Kita tutup ya teman-teman Mana tadi tutupnya Kita tutup lagi Kalau menurut aku Ini uh, apa ya uh, Istilahnya kurang Praktis gitu Kalau bisa sih besok uh, Sekedar saran sih sama Bayaku Nanti kalau bikin lagi Kalau bisa jangan seperti ini tutupnya Jangan seperti ini tutupnya kalau bisa tuh yang e, dicerut gitu aja Ada tekanan dikit gitu <tuh> tuh, Atau yang sekiranya simple lah Kalau ini kan udah buka Masih buka ini lagi Jadi kurang praktis aja menurut aku Tapi apa-apa sih yang penting hasilnya ya Teman-teman bismillah Terus untuk rangkaian selanjutnya itu Harus pakai serum anti-aging Kita buka ya Espietnya masih 2025 Hei okay. Lepas terang nih, penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan nggak kelihatannya kelihatan hmm, hmm. nih ya nggak kelihatannya. ush udah nggak lebihnya seperti ini oke okay? oke okay, teman-teman. terus ini cara pakainya. Hmm, aplikasikan produk secukupnya pada wajah secara merata pijat telahan yang lembab. a few moments later. Okay. Cukupnya, coba kita lihat. Ini udah dibuka belum? Oh, uh, udah langsung kayaknya deh. Sebenarnya oke, okay. kita pakai secukupnya ya, teman-teman. Segini, hmm. bismillahirrahmanirrahim. Uh. Uh, Kalau perasaanku sih, rasanya tuh uh, cepet banget ke kulit, cepet banget. Semoga aja hasilnya besok bagus ya, teman-teman. Amin sesuai harapan kita nah ini yang kita tunggu-tunggu selanjutnya adalah krimnya kita buka dulu ya oh ya teman-teman setiap uh, kemasan tadi tuh masing-masing uh, ada logonya seperti ini nih. mungkin ini uh, untuk menunjukkan kalau ini original asli gitu seperti ini nah, temen -temen, eh. aduh susah gimana ya kurang lebihnya seperti ini lah ya warnanya hijau Tuh, yang ini juga Ini Ini Udah Kalau sabunnya di sana Ini juga ada hmm. jadi saatnya kita pakai krim malamnya Ini kalau aku baca ya Ada antioksidan Untuk memperbarui sel kulit juga ada Regenerasi kolagen juga Ya, semoga aja ya Terus cara pakai setelah membersihkan wajah dan menggunakan toner aplikasikan produk secukupnya pada wajah secara merata pijat perlahan hingga meresap jika digunakan berarti serum sama krim malamnya boleh ngasih sih berbarengan boleh nggak ya habis sabun terus toner tonernya ya terus habis itu serum habis itu krim boleh nggak ya atau nggak boleh kalau seru, serum serum aja Krim -krim aja coba kita lihat ya kayak apa. wow ada sendoknya uh, seperti ini teman-teman amankah kira-kira bismillah ya ini uh, bukan cuma demi aku ya tapi juga demi teman-teman semuanya jadi aku review istilahnya kayak aku yang di di apa ya jadi yang buat uji coba semoga aja hasilnya maksimal ya oh my god wow bismillahirrohmanirrohim uh, kebanyakan ya ini kayaknya kebanyakan kurang deh kalau yang aku rasain sih kulitnya jadi seger gitu semoga aja ya. Oke okay, udah selesai pemakaian rangkaian paket retino dari bayi Aqua. E, cuci muka sudah, pakai toner juga sudah, pakai serum juga sudah dan pakai krim malam udah. Bukan krim malam ya, ini juga kayaknya bisa sih juga. Cuman ini kan lagi dipakai malam hari. Jadi kita tunggu besok, besok, besok e, kemungkinan akan aku review. Satu minggu kemudian setelah pemakaian atau empat hari kemudian Nanti tunggu vlog aku selanjutnya ya Oke okay, teman-teman See you. Empat hari, tiga hari Tiga hari, empat hari atau satu minggu ke depan okay. <tell> Oke Oke teman-teman Sesuai daya aku Aku bakalan review terus Dan semalam untuk pertama kalinya Aku udah pakai-pakai pakai jatina -nya. Dan ini sekitar pagi jam 7.14 Aku udah cuci muka lagi pakai sabunnya Dan uh, aku mau pakai yang buat siang Yang ini nih. Yang ini kan untuk melindungi kita dari sinar matahari dan radikal bebas juga apa aja gitu yang bisa merusak kulit. Jadi, aku bakal pakai ini sebelum pakai Wardah. Jadi, aku pakai ini dulu ya. Kita buka ya. Expire-nya masih 2025. Oke, susah sekali. Nah, tada. Nih, seperti ini penampakannya. Oke, ya, radikal. Dia akan seperti ini ya. Oke. Okay. Sebelumnya kita bersihkan tangan dulu harus bersih tangannya teman-teman ya, bersih sebelum pakai krimnya. Oh ada sendoknya lagi. Ini kalau nggak salah spatula bukan sih namanya. Coba kita lihat krimnya. Wow. Nih seperti ini penampakannya teman-teman. Uh. uh. Lembut. Kita ambil yang ada di ini aja ya. Di tutupnya secukupnya saja. Tonight I'm your hands di aplikasi di wajah itu aku ngerasanya cepat ngeresep dan lembab banget semoga aja ya sesuai sama ekspektasi kita semuanya dan hasilnya bagus kenyal lembab dan bisa melindungi kulit kita dan makin apa ya makin bagus lah katanya untuk regenerasi kulit juga retinolnya dan siangnya ini buat melindungi kulit sekarang karena aku udah pakai rangkaian retinol juga rangkaian bukan rangkaian krim dari BioAqua ini krim apa sih namanya ini pokoknya untuk perlindungan kulit di siang hari jadi aku pakai sebelum wardah nah karena tadi aku udah pakai sekarang aku mau pakai wardah semoga aja uh, cocok ya. aku juga nggak tau ini aslinya boleh apa nggak. tapi aku coba dulu. soalnya ringan sih badannya. udah mau habis teman. nih udah mau habis sampai aku genjek kayak gini nih. donasi kali ada ya. <laughs> nih aku pakai akhirnya ya. bismillahirrahmanirrahim semoga aja cocok krim bio aqua ini yang katanya krim anti gosong melindungi kulit kita ini untuk melindungi dari sinar matahari ada SPF 35 nya semoga aja nanti hasilnya maksimal oke teman-teman nanti aku review lagi di vlog selanjutnya jadi semoga aja nanti hasilnya bagus ikutin terus hasilnya untuk satu minggu ke depan atau lima hari ke depan aku bakal review lagi oke okay? Buat teman-teman Biar tahu perkembangan vlog aku selanjutnya Atau nanti cover-cover terbaru dari aku Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe ya guys Juga share-share-share Karena subscribe itu gratis tis tis tis tis Terus dapat pahala lagi Karena nyenengin aku Aku jadi semangat Jadi jangan lupa subscribe Like juga komen sebanyak-banyaknya Barangkali teman-teman pengen aku uh, Apa ya Nge-review apa lagi Makanan, snack Atau aku harus nge apa lagi Atau aku harus uh, Bikin video apa lagi Atau cover lagu apa Boleh ya nanti di kolom komentar Atau DM DM via Instagram Atau DM di mb TikTok atau nanti datang di live TikTok aku. Oke. Okay. Thank you teman-teman siu. Siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap. Gue siap.